So beberapa hari yang lalu saya nge-up sebuah video dan saya dapat beberapa reaksi. So kali ini mungkin aku akan menunjukkan cara membuat mata yang awalnya kalian buat kayak gini. Jadi gini. Tapi sebelum video ini dimulai, inspirasiku membuat mata ini dari akun zeolus.id. So saudara, tu zeolus, dan mari kita menuju videonya. Oke, okay, jadi hai, aku Aksu di video kali ini, saya akan breakdown editan saya yang kemarin, yang ini. Sorry kalau agak burik kualitas videonya, karena video aslinya yang Full HD 13.4K itu C. Hey. Jadi ya, gitulah. So, gak usah banyak bacot, cucot, merkicot. Langsung let's go ke videonya. Eh, uh, mohon maaf karena saya rekamannya pakai kamera HP dan untungnya, eh, sayangnya penyimpananku tiba-tiba penuh. Jadi kali ini kita nggak usah facecam. Jadi ini adalah penampakan awalnya dari animasi mataku. Ya ini terdiri dari beberapa layer sih. Tapi yakinlah kalau ini gampang. Ya ini gampang. Sorry banget kalau kualitasnya burik karena aku ngaktifin low quality preview. Ya kalau aku ngaktifin low quality preview maka jadinya akan ngelek. Tuh kan, ngelag -like banget kan? Maka dari itu aku aktifin aja low quality previewnya lah. Meskipun sama sih, gak jauh beda. Ya, gerak-gerak dikit lah. Kita langsung ke bagian awal. Jadi kalian tinggal gambar, gambar bagian putih dari mata, yaitu sklera mata. Kalau kalian nggak tahu, kita akan belajar anatomis kalian ngedit ya adik-adik Caranya gampang, tinggal pakai vector drawing. Kalian bisa pakai freehand drawing. Kalau mau repot. Tapi aku sih seorangnya enggak merepot, cepet dan males. <guluh> jadi memakai vector drawing aja lah. Caranya tinggal atur pointernya yang ini. Kalian tambah-tambah tambah tambah tambah tambah tambah tambah tambah terus sampai bentuk oval. Terus kemudian balik lagi ke posisi semula. Lalu hasilnya akan jadi putih seperti ini. Kalau udah kalian duplikat aja terus jadikan grup baru. Lalu yang aku lakukan adalah membuat kelopak mata dan kubuat seolah-olah berkedip. Oh ya, yang perlu diperhatikan adalah aku membuat kelopak mata bagian atas menutup sekitar 80-90% Dan kelopak mata bagian bawah menutup sebesar sisa persennya Eh, kenapa malah bercabang ke matematika gini adik-adik? Apakah ini peristiwa nexus event? Untuk kelopak mata bagian atasnya, aku perlu dua layer yang pertama untuk animasi menutup dan membuka caranya tinggal scaling Heh. easy man, Keren. layar layer pertama ini aku gak buat menutup dengan sempurna karena aku pengen memunculkan efek lengkungan ketika menutup posisinya itu berubah yang awalnya lengkungannya seperti ini kemudian saat mencapai tengah maka lengkungannya akan berubah menjadi terbalik untuk itulah aku memerlukan layer kedua kalau kalian lihat kan lengkungan yang bawahnya ini terbalik tuh daripada yang tadi nah karena itulah aku ingin memunculkan efek yang seperti ku jelaskan tadi nah ini tadi kan datar sekarang melengkungannya menghadap ke atas kan tadi kayak gini sekarang kayak gini nah nice perhatikan bagian yang hitam ya yang hijau biarinnya bodo amat lah Nah, pas nyampe tengah, nah ini kan datar Datar, bulu, bulu. Datar, terus kelengkuannya set Woo, nice Kelengkuannya berubah, bam Gimana, hebat gak adik-adik Cox Sisanya sih ya buat animasi kelopak mata bagian bawah Sama aja sih, cuman ini agak beda Dikit doang tapi, caranya gampang Kalian tinggal duplicate, terus buat grup baru lalu ubah warnanya menjadi hitam, terus animate dengan berupa posisinya ke atas lalu ke bawah. untuk grafiknya sih ya ini toh, ada yang spesial. nah untuk atur keyframe nya, kalian bisa coba-coba sendiri lah ya. gampang kok gampang karena asli gampang. gampang gampang. nutup, buka, nice. lalu untuk bagian atas kelopak mata yang warna putih ini aku gak tahu sebutannya apa cuman ini untuk memunculkan efek seolah-olah matanya beneran nutup gitu loh gak cuman kayak tirai ke atas terus ke bawah gitu enggak caranya copy paste, duplicate, terus ini dimas, exclude, atur posisinya ke atas dikit, eh ke bawah dikit dikit doang, dikit doang sampai muncul garis-garis nah ini tampilan sementara matanya yang belum ada bagian dalam-dalamnya Nah, untuk membuat iris mata, yaitu mata yang ada warnanya itu. Nah, kayak gini. Itu cuman nambahin shape. Kemudian, atur scaling doang. Lalu, ubah warnanya sesuai kemauanku. Aku pakai ini. Nah, tapi ini agak mudah sih tadi. Nah, kayak gini. Terserah kalian lah kalau mau nyoba warnanya apa. Tapi aku pakai ini. Bam. Lalu, untuk cincinnya yang di sebelah iris itu, apa ya? Limbal ring kalau nggak salah sih limbal ring yaitu yang warna hitam di sebelah iris nah aku buat ya sama aja tambah shape terus kuwarnain hitam simple simple nah gini kan mulai kebentuk tuh matanya nah sekarang biasanya kan mata ada bintik bintik eh maksudnya buletan hitam di tengah ini limbal ini iris tengahnya itu pupil nah, let's go ketambah pupil wow jadi mata hebat untuk pupilnya aku animasi pakai fractal warp Aku gak tau cuman ini kayak ada kesan bergerak aja nah itu. dan sisanya aku tambahin putih-putih kayak gini putih-putih terus mana lagi putih-putih nah biar kayak efek ada pantulan cahaya nah nice terus sisanya aku nambahin ini hitam-hitam Biar kayak kesannya ada efek kayak gelap-gelapnya gitu. Kalau gini kan cuman ya mata datar nggak menarik. Kalau gini kan wow sangat menarik hebat. Ya gitulah kayak ada kesan gradasi antara terang dan gelap. Nah udah kayak gitu aja. Ya kalau kalian suka like, kalau nggak suka dislike. Aku Axel. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.